Hiburan malam, jalan-jalan ke pasar malam. Banyak pilihan, mau jajan atau nangkap ikan. Tuh lihat, tuh ada anak kecil lagi nangkap ikan tuh. Sh, mantap, atau mau naik ini? Ya, itu mainan apa namanya ya? tuh helikopter kecil. Atau mau naik ini nih, mobil-mobilan. Mobil-mobilan tapi kayak kereta api nih. Mak saya suka sekali nih lihat mainan kayak gini. di pasar malam di caleng ini lumayan permainannya lumayan banyak lumayan banyak kayak ada tempat, tempat main anak-anak hmm. ini serunya Ayo, mulai, mulai. Atau main kayak gini nih Main tembak-tembakan Tembak-tembakan robot Kalau kena mungkin Dapat Ini Naikin ini udah, kamu udah gemi. Bagi teman-teman yang khususnya orang Cicalengka, jangan lupa main ke sini. Main ke pasar, malam, murah meriah pokoknya.